Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya Di channel platbg Berita Oke okay, langsung saja kali ini saya akan membawakan Yaitu uh, Sebuah gunung meletus uh, Dan prosesnya ya Tiga proses terjadinya Gunung meletus Beserta contohnya Menambah wawasan Gunung meletus merupakan Suatu peristiwa alam yang Dapat kita pelajari Gunung api yang masih berstatus aktif mengalami sebuah siklus memuntahkan material dalam bumi yang disebut dengan erupsi gunung berapi. Gunung meletus akan mengalami sebuah proses yang berkaitan dan berurutan antara satu tahap dengan tahapan yang lainnya. Proses terjadinya gunung meletus sebenarnya dapat kita pelajari dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Dalam proses tahapannya sebenarnya ada beberapa tahapan yang dapat dijelaskan dan dipahami setiap orangnya jika ingin mempelajari mengenai ilmu pengetahuan alam ini selayaknya sebagai umat manusia namun kita juga tetap pas pada agar sewaktu-waktu saat terjadinya aktivitas gunung berapi kita dapat mengetahui tahapannya dan tetap siaga untuk menyelamatkan diri. Untuk menjelaskan mengenai hal berikut kami telah rangkum untuk anda tiga proses terjadinya gunung letus beserta contohnya. Satu terdapat endapan endapan magma di perut bumi, melansir dari ilmugeografi.com Proses terjadinya gunung letus biasanya diawali dengan adanya endapan magma di perut bumi atau pada inti bumi. Magma merupakan sebuah batuan cair yang berada dalam perut bumi magma dapat terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi dua adanya gas bertekanan tinggi proses terjadinya gunung meletus juga tak lepas dari adanya gas yang bertekanan tinggi suhu panas yang ada di dalam bumi akan mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi ketika batuan-batuan tersebut meleleh maka akan dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini akan terbentuk di kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Tiga magma yang didorong gas bertekanan tinggi. Proses terjadinya gunung meletus juga tak lepas dari magma yang telah terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Maka yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan demi karena Permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Maka yang mengandung gas berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang berada di sekitarnya. Tekanan inilah yang menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung meletus. Proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Gunung meletus juga bukan merupakan hal yang langka terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang berada di lingkaran cincin api. Maka gunung api ada banyak jumlahnya di Indonesia dan banyak aktif. Oke, okay. dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.